Do I have Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Tiba-tiba eh, di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat eh, Dan walaupun mungkin dalam cuaca yang eh, hujan ya eh tadi Tapi Allah SWT ta masih memudahkan kita untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman Yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah Kemudian setelah itu insya Allah kita lanjutkan dengan kajian bulu -bul marom yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Sekolani Di dalam kitabnya Bulughul Gulmaru minadil latil ahkam Yaitu babul waqfi Hibramat uh, Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Pernah saya sampaikan waktu itu bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan Bahwa harta kita itu cuma tiga Harta kita itu cuma tiga Satu yang kita makan Dua yang kita pakai Tiga yang kita sodakohkah ini adalah harta yang murni milik kita. Dan kata Rasul Salam, yang kita makan, yang kita pakai itu pasti akan habis. Kemudian yang akan kekal itu adalah yang kita sodakokkan. Wa masih wadali hibun wata Adapun sisanya akan ditinggalkan, ya, dan akan pergi bersama orang yang kita tinggalkan, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan warisan. Saya tadi sebelum ke sini Pak ikut uh, apa talk show ya Seminar kaitan dengan seminar pernikahan ya. Bagaimana hubungan suami istri supaya menjadi keluarga yang kokoh Saya kebetulan dengan istri tadi ikut acara Dari jam Badadu, badaduhur tadi sampai setengah enam ya. Tadi saya belum selesai, udah pulang duluan Di acara tersebut dibahas bagaimana tentang fase keluarga dan sebagainya Ada satu hal yang uh, saya jadi merenung juga gitu ya, mungkin buat bapak ibu yang orang tuanya masih ada gitu ya maka ketika kita masih kecil gitu ya, dari mulai lahir kemudian SD, SMP, SMA kemudian mungkin kuliah bahkan sampai nikah, orang tua kita membiayai kita nah yang repot adalah katanya ketika apa ketika orang tua sudah sepuh ya, kadang ya orang tua tinggal berdua gitu ya, kemudian Ya kalau ada dua-duanya, kalau ada tinggal satu kan tinggal hanya sendirian dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya yang membedakan kehidupan di kita, orang beriman, dengan kehidupan di zaman apa di orang-orang yang tidak mengenal agama. Nah, salah satunya tadi, ada satu hal yang ini saya menjadi renungan buat kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang masih orang tuanya masih ada. Nah, kalau ibu-ibu ditinggal wafat oleh suaminya, kondisi sudah tua, biasanya mereka hidup dengan cucu senang gitu ya. Karena akan kembali ke fase awal, seolah-olah dia ketika masih punya anak baru kecil. Tapi kalau bapak-bapak, biasanya kan kalau apa? Kalau kehidupan sudah, mohon maaf kalau sudah sepuh, ibu apa istri sudah meninggal, biasanya kalau ditemenin cucu ya biasa-biasa, ya senang-senang gitu. Tapi kan beda gitu, kebutuhannya. Maka tadi ada satu hal, pak ya Punten. Saya jadi merenung buat saya sendiri. Cuman ya orang tua saya udah nggak ada, mertua juga sudah nggak ada. Punten ya, kita sebagai anak harus sensitif gitu. Kalau seandainya orang tua kita masih ada, kemudian maksudnya ayah masih ada, tapi ibu sudah nggak ada, Bisi dia mau nikah lagi tawarin, Pak. Kenapa? Karena beda kebutuhan laki-laki dengan kebutuhan perempuan. Nah, terus pasti pertanyaannya tim mana, Gak sekolot jengah yang kawin direk dinap mana? Kan bahasanya pasti gitu. Kan pasti pertanyaannya begitu. Nah sekarang kalau sudah punya anak, anaknya kan sudah gede-gede itu. -gede Ya, harusnya anaknya sadar dong. Dulu kan kita dibayain orang tua, nah wajar dong kalau sekarang kita membiayai orang tua. Nah, ini adalah harus jadi pelajaran ya buat kita semuanya kaitan dengan bab ini. Tadi saya sampaikan, kenapa pasti kan pikirannya, kenapa kita tidak tidak memberikan makan kepada orang tua. Pasti jangan, atau okay, ke kemana kan ujung-ujungnya apa? Warisan. Namun, anak kita punya orang tua, maksudnya bap bapak ibunya sudah meninggal, mau ditahkau ini, maut, ke warisan, atau jadi dibagi-bagi gitu ya. kan?" Kan ujung-ujungnya jadi bapak-bapak ngomongnya sudah bab warisan ini, saya tidak bahas tentang itunya tapi konteks yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kalau kita meninggal dunia apa yang kita tinggalkan nah, hanya amal ibadah kita, harta itu akan jadi rebutan makanya betul kata Rasulullah salam tadi ketika kita meninggal dunia maka apa, kalau kata rasul ketika meninggal dunia akan diantar oleh tiga satu harta, dua keluarga, ya anak, anak keturunan, ketiga Amal. Yang dua akan pulang. Yang satu akan menemani kita itu apa? Amal ibadah kita. Saya kemarin hari Jumat jam setengah sepuluh pagi, ditelepon oleh keponakan saya yang biasa ngantar saya kemana-mana. Itu tiba-tiba mang Abdi mau jantan macamnya. Iya Abdi terus di jalan, tapi wih, dia, dia gak kasih tau apa-apa. Cuman hari kemisnya tuh bilang mang aku disuruh pulang cepat-cepat sama si AA katanya. Sama keponakan. Gak tahu ada apa, perasaan gak enak. Nah, kemudian saat sepuluh saya ditelepon. Ya udah, ya dia pulang-pulang ya nggak apa-apalah mungkin ada keperluan apa. Tapi dia nggak cerita apa. Karena ketika ditelepon lagi gue udah nggak diangkat. Tiba-tiba keponakan saya yang lain telepon, "Mang, eh, si Fulan meninggal dunia itu kakak ipar saya." Ya, sakit selama 11 tahun stroke, Pak. Subhanallah saya yang salut kesabaran beliau dan kesabaran orang yang ngurusnya itu anaknya yang mengurus itu. Nah, ini kan harus jadi pelajaran buat kita semuanya. Maka yang akan tersisa itu apa? amal ibadah kita, kalau kita meninggal dunia, termasuk amal ibadah yang akan tersisa itu apa? sodakoh, nah konteks diantara sodakoh itu adalah apa yang disebut dengan al-wakfu atau dalam bahasa kita disebut dengan wakaf wakaf itu secara bahasa apa? para ulama kita mengatakan secara bahasa wakaf itu artinya adalah al-habsu artinya menahan Sebagian mengatakan bahwa wakaf itu adalah al-habsu yaitu menahan atau sebagian mengatakan yang namanya wakaf itu adalah tinggal atau diam kenapa wakaf itu secara bahasa disebut tinggal atau diam atau menahan karena sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu aset yang diam makanya tidak, bukan tidak boleh, gak ada wakaf saya wakaf air, ada nggak? ya kalau wakaf sumur boleh pak, tapi kalau wakaf air kan air itu akan habis makanya kalau wakaf itu berbeda jadi sesuatu yang memang yang dia makanya para ulama kita mengatakan secara bahasa seperti itu secara istilah yang namanya wakaf itu adalah yang namanya wakaf itu adalah habsul asli wa tasbihlu menahan pokoknya dan memberikan buahnya fi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya begini kalau wakaf itu kan kalau saya memberikan ini saya memberikan air kepada seseorang airnya habis habiskan habis kan? nah padahal yang saya berikan air tapi kalau saya ngasih sumur sumurnya habis gak? enggak yang ada akhirnya dimanfaatkan terus-menerus maka itulah bedanya sodako dengan wakaf sehingga ternyata kalau kita berwakaf walaupun wakaf itu bagian dari sodako artinya apa? berwakaf itu lebih utama dibanding sodako kenapa? kalau sodako itu adalah habis sekali tapi kalau wakaf bisa ber, berjalan terus-menerus itu namanya wakaf ya walaupun nanti konteksnya adalah sodako juga punya keistimewaan wakaf juga punya keistimewaan sahabat Nabi SAW yang pertama kali berwakaf siapa ada yang tahu sahabat yang pertama kali berwakaf Umar ibnul Khattab anhu jadi yang pertama kali wakaf itu adalah Umar Ibn Khattab, nanti kita bahas kaitan dengan ini kaitan dengan hadis yang berbicara tentang tentang ini, jadi kalau kita berbicara tentang wakaf seperti itu, atau sebagian mengatakan, habsul mal menahan harta fi jadi menahan harta maksudnya harta itu tidak boleh diapa-apain tapi manfaat dari harta tersebut, maka bisa digunakan untuk ke apa, untuk manfaatnya bisa digunakan di jalan Allah subhanahu Watak Allah, contohnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih contoh. Kalau masjid ini, kan wakaf ya, masjid ini. Wakaf itu bukan, Pak. Bukan ya, ada, atau masjid mana yang ada wakaf di sini? Contohnya, ya di dalam, mungkin adalah, atau mana ada wakaf lah. Kalau kita wakaf masjid, ya wakaf ini juga ya. Al-Arif, contohnya, yang dekat lah, Al-Arif gitu ya. Kan itu wakaf, ketika itu wakaf gimana? maka kan tanahnya tetap ada tidak ada yang memilikinya tapi apa? tapi manfaatnya masih bisa dimanfaatkan masih, untuk sholat, untuk ngaji untuk apapun itu kan bisa digunakan makanya para ulama mengatakan memang wakaf ini berbeda dengan sodako kalau sodako biasanya sesuatu yang kita berikan dan itu habis itu sodako tapi kalau wakaf sesuatu yang kita berikan tapi barangnya adalah tetap ada di situ, tapi manfaatnya yang kita yang kita gunakan tapi bapak Allah subhanahu wa ta'ala ya wakaf itu sebagian ulama ada membagi wakaf itu menjadi dua satu ada yang disebut dengan wakaf ahli atau duri, itu sering disebut dengan wakaf khusus maksudnya apa? wakaf keluarga atau wakaf khusus maksudnya wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik keluarga wakif ataupun orang lain kan e, di Mekah itu ada wakaf dari orang Aceh untuk siapa? untuk jemaah haji yang berasal dari Aceh jadi mungkin kalau saya walau halam saya belum pernah tahu ya cuman kalau sekarang itu kan tempatnya itu ada dikelola dan sekarang dijadikan penginapan disewakan kepada orang lain kemudian apa? hasilnya itu diberikan kepada siapa? hasilnya adalah diberikan kepada jemaah haji yang berasal dari Aceh sehingga kalau jemaah haji dari Aceh itu kan biasanya ketika musim haji karena mereka harus nginep di sana Cuman karena di apa disewakan, kemudian apa maka jemaah tersebut dia mendapatkan kompensasi dari keuntungan aset yang ada tersebut. Ini adalah ini kan contoh Wakaf ahli. Jadi Wakaf tertentu. Contohnya saya Wakaf ini untuk keluarga ini. Itu kan berarti Wakaf. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Wakaf Khairi atau Wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum siapapun ini bedanya, mungkin kan ada kadang wakaf tuh untuk A, ya ada yang untuk A ada yang memang untuk umum, ini adalah kaitan dengan dengan bab wakaf ini tapi bapak Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berbicara tentang wakaf ya, berbicara tentang wakaf memang ya wakaf itu adalah dasar hukumnya adalah para ulama mengatakan, para ulama sepakat bahwa wakaf itu adalah hukumnya sunnah hukumnya sunnah bahkan ini adalah ijma' para ulama kesepakatan para ulama. Bahkan di sini disebutkan di dalam apa? di dalam sebuah hadis nanti kita bahas hadisnya, idza matabnu adam inqata a'maluhu illa min salatsin. Sedekah Apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka terputus segala amalnya kecuali tiga Salah satunya adalah sedekah jariyah. Kata Imam Tirmizi mengatakan, kami tidak menemukan satu pun sahabat Nabi dan para ulama terdahulu al yang menentang dibolehkannya berwakaf yang menentang dibolehkannya wakaf, maka ini adalah kalau kita berbicara tentang, tentang wakaf tapi beberapa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa kira-kira keutamaan wakaf? kalau kita berbicara tentang keutamaan wakaf, memang kalau bicara di dalam Al-Quran atau apa, di dalam berbicara tentang Al-Quran tidak ada memang Al-Quran yang berbicara tentang hadis wakaf, apa ayat berbicara tentang wakaf secara khusus tapi karena Wakaf ini bagian dari Sodako, maka ibadah yang paling yang amat dianjurkan oleh Allah, mengingat ia adalah sedekah tanpa batas waktu yang substansinya tetap eksis apa, tetap apa, tetap sabita. Jadi Sodako itu kan utama, disebutkan di dalam surat al baqarah di ayat ke 261 di dalam surat Al-Imran ayat 92 itu kan berbicara tentang Sodako. Nah kalau Wakaf ini apa? Sodako yang terus menerus mengalir makanya bisa dibayangkan bapak berumata Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya kita punya lahan tanah kemudian tanah itu digunakan untuk masjid selama masjid itu ada setiap orang yang sholat di tempat itu maka kita akan kebagian pahala itu dan sodako itu sekali lagi adalah bagian dari dari wakaf itu ya mohon maaf wakaf itu bagian mohon maaf kebalik wakaf itu adalah bagian dari sodakoh itu, jadi diantara keutamaan sodako adalah seperti itu jadi sodako itu apa? monofak wakaf itu adalah diantara keutamaannya adalah ibadah yang paling amat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka faidah yang besar ini jika wakaf tersebut adalah wakaf syar'i yang hanya mengharapkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala dimana seluruh manfaat buat kaum muslimin tentu ini adalah pahalanya yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi seandainya kalau harta itu adalah hanya untuk keluarga saja contohnya, maka tentu ini tidak Lazim lah kalau disebut dengan wakaf, walaupun ada. Contohnya apa? Rumah ini diwakafkan hanya untuk keturunan. Ya udah keturunannya yang bisa menikmati. Itu kalau memang itu diwakafkan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang wakaf seperti Tapi kalau wakaf khairi tadi yang memang di, ditujukan untuk siapapun kaum muslimin, ya, bukan untuk maksudnya untuk keluarga atau keluarga tuh kadang mungkin keluarganya anaknya lima, ya macamnya wakaf yang tiluan, dua mante kan, tentu ini tidak tidak baik. Ya. atau kalau ada orang yang apa yang berwakaf kepada keluarga contohnya tapi kepada anak-anak tapi anak satu dengan anak yang lain berbeda ya. ada di salah satu tempat, mudah-mudahan jadi inspirasi di salah satu tempat itu ada orang berwakaf ya. wakafnya pertama tanah masjid jadi wakafnya masjid jadi tanah untuk masjid kemudian subhanallah, karena di kampung ya kan mungkin yang ngurus masjid kan butuh kehidupan juga maka orang tersebut sebelum meninggal itu, mereka, dia mewakafkan tanah, tanahnya buat siapa? tanah itu adalah buat siapapun yang mengelola masjid, maka tanah itu adalah untuk kehidupannya artinya berarti selama masjid itu ada, siapapun yang mengelola, mau anaknya, mau cucunya, bahkan orang lain kalau mengelola itu, berarti dia berhak untuk mendapatkan tanah tersebut bisa dibayangkan gitu ya ini bagaimana orang ketika-ketika berwakaf tersebut tapi marilah kita baca hadis nabi s.a.w. yang disampaikan oleh al-imam ibnu hajar al sekolah di dalam kitabnya bulu gulmarom min adil latil ahkam maka beliau menyampaikan kaitan dengan ini adalah ada tiga hadis nabi s.a.w. yang disampaikan oleh al-imam ibnu hajar al sekolah di dalam bukunya bulu gulmarom min adil lati al -Ahkam. Ya. yang pertama adalah hadisnya hadis masyhur yang sering kita dengar Ya. Hadisnya dari riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan inilah sebenarnya para ulama yang menjadi landasan hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan wakaf. Idhamat Abu Adam apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in amalhu illa min salasin maka semua amalnya itu terputus. Maksudnya apa? Dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa? Kecuali tiga hal kata beliau, illa min salasin yang pertama adalah sodakotun jariyah yang pertama adalah sodakoh jariyah jadi sodakoh itu kan sodakoh tempat sodakoh jariyah itu yang mengalir ada sodakoh yang mengalir apa? ya kata Syah Abdullah Al-Bahsam mengatakan Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, karena yang dimaksud dengan sodakoh jariyah adalah wakaf karena kalau saya sodakoh air minum ini, ya habis setelah itu tapi kalau saya sodakohnya sumur berarti apa? sumurnya itu tetap jadi ada tidak boleh diapa-apain makanya nanti kita bahas boleh nggak menjual wakaf tapi dipindahkan contohnya begini saya wakaf di kampung kemudian udah pindahin -pindah ke kota atau wakaf di kota pindahin ke kampung kan kalau di kota mah contoh sekian tuh kalau dipindahin ke kampung bisa jadi besar boleh atau tidak contohnya ini kan nanti kita bahas kaitan dengan dengan begitu. Untuk kemaslahatan, tentu kalau dijual tanpa kemaslahatan nggak boleh. Makanya untuk zaman sekarang, pak, ya, bener sedikit saya menyimpang. Saya kira bagus kalau ada tanah wakaf dan sebagainya segera diaktekah. Segera diaktekah. Kenapa? Karena khawatir kita sih, insya Allah mungkin kalau kalau kita generasi pertama mewakafkan orang tua kita mewakafkan, mungkin kita aman, pak. Tapi kan generasi berikutnya belum tentu. Dan yang namanya wakaf itu tidak boleh diwariskan, makanya tidak ada warisan wakaf. Nanti kita bahas hadis yang kedua. Tapi di sini adalah sodakotun jariyah Kenapa dinamakan sodakotun jariyah Karena sodakotun jariyah itu adalah sodako yang mengalir itulah. Ini disebut dengan wakaf. Makanya tadi disampaikan di awal, wakaf itu ada yang amah, ada yang khosoh, ada yang khusus, contohnya untuk keluarga tertentu, ada yang hukumnya adalah umum, ya. Contohnya saya wakafkan ini untuk keluarga yang miskin, tuh. keluarga saya yang miskin, berarti yang kaya nggak kebahagiaan. Ini kan khusus untuk keluarga. Tapi kalau umum siapa? Buat siapapun. Nah, ini adalah wakaf tersebut. Jadi yang pertama adalah sodaqatun jaria. Kemudian yang kedua adalah au ilmun yunta Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya mohon maaf bukan ilmu bermanfaat di sini. Ilmu ya yang terjemahnya bermanfaat. Tapi di sini ilmun yunta ilmu yang dimanfaatkan, artinya ilmu yang bermanfaat bapak ibu, jangan meremehkan gitu. ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita maka setiap anak kita melakukan kebaikan itu maka kita akan mendapatkan kebaikan itu selama dia melakukan, walaupun kita sudah meninggal dunia saya tadi ada kuat menarik di acara pelatihan tadi di seminar tadi ya salah satunya adalah jadi E, faktor seorang anak punten ya ini ini bu, menurut penelitian ya jadi benar atau tidaknya kan juga tidak mutlak kebenarannya jadi kadang kalau ada anak punten ya tanda petik rada-rada ya e, apa ke, ya, tanda petik begitulah ya itu kadang perlu dicek juga katanya tadi kan ada yang cerita kenapa nih anak saya kok di sekolahnya nggak ada temen gitu sehingga dia marah apa karena sama teman-temannya dicap dia pemarah gitu. nah tadi ketika dijawab maka disampaikan, salah satunya coba cek dulu mungkin barangkali ketika hamil bagaimana Dan sebagainya Dan ternyata bapak ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Si ibu yang sedang hamil Maka secara tidak langsung itu psikologi anak akan berpengaruh kondisi si ibu Jadi memang anak tidak bisa bicara tapi di dalam perut kan Tapi dia akan merekam kejadian-kejadian itu nah, Termasuk adalah kebayangkan pak kalau kita biasa mengajarkan kebaikan dari anak usia kecil Sampai dia dewasa Kemudian kita meninggal dunia Kemudian dia mengajar kali kepada anaknya Betapa banyak ilmu yang bermanfaat Dan diantara ilmu yang bermanfaat adalah bisa jadi kita mengajarkan itu Kalau tidak kita menulis Kalau enggak Kita Saya sempat ditanyakan kepada salah seorang ulama Bagaimana kalau saya tidak bisa menulis Saya juga tidak bisa berceramah, Tapi saya alhamdulillah ada rezeki, Kemudian saya belikan buku dan buku itu saya berikan ke pesantren, berikan kepada orang yang sedang belajar. Kemudian jadilah ilmu bermanfaat. Apakah itu termasuk? Maka kalau yang seperti itu dapat pahalanya dua. Satu, sodakoh jariyah. Karena kan buku kan bisa turun-temurun kan? Yang kedua adalah ilmun yuntafau bihi. Jadi bisa dibayangkan bahwa ya, kaitan dengan bab. Ilmun yuntafau, yuntafau bihi. Dan ilmu ini apa? Bermanfaat bukan hanya di akhirat, termasuk juga di dunia termasuk ilmu yang bermanfaat itu krisnya ilmun tidak disebutkan ilmu apa gitu ilmu agamakah enggak semua ilmu asal ilmu itu bermanfaat punten bahkan mungkin ilmu duniawi konteks duniawi adalah memang yang kaitan dengan dunia tapi kan orang beriman mah dunia pun bisa dikaitkan dengan kehidupan akhirat ilmu dunia contohnya punten bapak ibu ibu ibu pintar masak gitu. ibu ajarkan kepada anak masak itu itu ilmu bukan, ilmu. Jangan dikira itu tuh bukan, bukan ilmu bapak-bapak. Contohnya di sini ada keahlian, bla, apa keahlian berjualan atau keahlian membuat apa gitu ya kerajinan. Asal bukan kerajinan tangan aja pak ya. Kalau kerajinan tangan kan nonton, <guluh> si mau kita mau bukan ya. Itu mah. Tapi kerajinan tangan yang memang betul-betul itu kreativitas. Jadi itu kita ajarkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu kaitan dengan dunia, itu pun termasuk ilmu nuntafaubihi. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya ilmun yunta faubihi lebih ditekankan adalah kaitan dengan ilmu agama itu sendiri Aw ilmun yunta faubihi Kemudian berikutnya adalah aw waladun salihun yadu'umullah Di sini disebutkan waladun Waladun itu adalah bisa anak laki-laki, bisa anak perempuah Bisa juga anak kandung, bisa juga anak Bukan anak kandung, tapi yang kita urus Nah, di sini awaladun ya di sini para ulama mengatakan apakah waladun di sini yang akan bermanfaat itu adalah hanya anak soleh saja karena di sini ya bagaimana kalau ada anak yang tidak soleh kalau berdoa bermanfaat nggak kepada orang tuanya kalau kalau lihat dari hadis ini seolah-olah kalau anak yang tidak soleh berarti tidak bermanfaat tetap bermanfaat pak karena maksud di dalam hadis ini awaladun sholihun iadumullah maksudnya apa? Karena kemungkinan besar yang akan mendoakan itu kira-kira anak lumana, anak nusoleh atau anak soleh? Pasti anak yang soleh. Jadi di sini maksudnya adalah awaladun sholihun itu bukan berarti kalau nanti anak yang tidak soleh jadi tidak manfaat. doanya enggak manfaat juga kalau dia berdoa. Cuman biasanya yang berdoa pasti anak ya soleh. Saya pernah baca sebuah buku pak. Jadi seorang apa saya di Saudi Arabia menulis sebuah buku buku banyak kan sebenarnya tentang apa cerita tapi apa yang bisa diambil dari cerita itu salah satunya beliau cerita tentang kekayaan yang beliau miliki beliau orang kaya raya orangnya baik banyak membangun masjid dari sebagian lembaga-lembaga sosial banyak yang beliau bantu tapi beliau waktu itu memanggil seorang syekh yang menulis buku itu beliau menceritakan betapa sedihnya si bapak itu kenapa sedih jadi ketika saya itu, kan anda bukannya orang baik lain sebagainya maksudnya, kenapa sedih? iya katanya, saya kondisi sedang sakit kemudian malam-malam tuh anak-anaknya kumpul di rumah saya pura-pura tidur maka ketika pura-pura tidur, maka anaknya itu yang dibicarakan ketika itu lamun si bapak maut warisan saya nu mana, nu kamu nu mana bisa dibayangkan Pak Chan maut gak sedih doakin, ngerak ya, nyambuk kan, pingin segera warisan kan berarti bisa dibayangkan, makanya hadis ini berarti bukan mengatakan anak yang tidak soleh kalau berdoa tidak akan diterima, enggak maksudnya ini adalah al kebiasaannya, keseringannya pasti akan mendoakan siapa? anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya apakah anak soleh itu harus anak kandung? kalau anak kandung misalnya disebut dengan ibnun atau bintun tapi kalau, aw -aw, kalau waladun itu lebih lebih umum kaitan dengan dengan ini, awwaladun solehun maka kalau kita lihat dari hadis ini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil ya. yang pertama adalah ya, pelajaran bisa kita ambil adalah yang pertama adalah keutamaan ilmu ilmu itu adalah berguna buat kita dan kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian orang lain mengamalkan kita pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama ke, apa keutamanya yang kedua adalah al-hassu al-alamil solit wal-mubaladarotubihi yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah hendaklah kita selalu bersemangat untuk melaksanakan amal soleh kenapa karena yang namanya usia tidak ada yang tahu idamah tabnu adam kata rasulullah SAW, apabila anak cucu adam meninggal dunia in amaluhu semua amalnya terputus Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, "Ketika ditanya, sodako apa yang paling utama?' kata Rasul, sodako ketika kamu sehat,' dan biasanya sodako ketika sehat itu membuat kita rada-rada pelit. Takut kaya, apa takut miskin? Ya, pingin kaya terus. Kemudian kata Rasul, 'Jangan kamu tunda-tunda.' Jangan sampai nanti kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, barulah kita ingat ini untuk sipulan untuk simpulan. Padahal ini adalah untuk sipulan dan untuk simpulan. Karena kalau sudah sakaratul maut di sini, mungkin gak kita kepikiran itu." Soalnya kau buat ini buruk boro -buru. Nah, makanya ini adalah kaitan dengan hadis ini adalah pelajarannya, hendaklah kita selalu semangat untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan mumpung apa? Mumpung kita masih berada di dunia ini. Saya kemarin sedih, Pak ya. Kok ada seorang suami dibunuh oleh istrinya. Saya lihat kemarin di salah satu stasiun TV, kenapa gitu? Ini kan artinya kematian bukan berarti kematian dibunuh dibolehkan enggak, tapi kan yang namanya kematian itu kan bisa datang Kapan pun saya tadi uh, lihat di salah satu stasiun TV uh, ada orang yang meninggal dunia pak karena kebakaran. Kebakaran kan bisa saja sekali lagi. kematian tuh bisa datang kapan pun. Bahkan termasuk kematian tuh bisa datang ketika kita sedang tertidur. Ya. Ada kemarin mungkin uh, ramai di media sosial sampai saat ini ada orang meninggal dunia tiba-tiba kaget. Sampai ya, keluarga tidak menerima diotopsi dan sebagainya. Karena tiba-tiba meninggal, ini kan menunjukkan betapa meninggal itu bisa ada tangkapan pun. Karena meninggal bisa ada tangkapan pun, maka gimana? Apa yang harus kita lakukan? Segera kita melakukan amal soleh ini dari hadis ini. Idamata, benua ada. Saya pernah bertanya kan, kalau saya tanya kepada bapak ibu, kan beda jawabannya. Bapak ibu, kalau punya uang satu miliar, kira-kira mau dikemanain? Saya yakin jawabannya beda-beda. Tapi kalau tam, pertanyaan saya tambah, Bapak Ibu punya uang satu miliar tapi besok meninggal, kira-kira kemana kan Pak? Langsung sudah kok banyak, tuh mikir-mikir Pak. Bapak Ibu kalau seandainya kita tahu bahwa besok jam 7 pagi kita akan meninggal dunia. Kira-kira malam ini kita bisa tidur gak? Kira-kira badai, nah ibu, badai wih, ya Bapak Ibu mau pulang dari sini? Kayaknya di masjid gue, terus tahu media sosial kemarin dibuka teh ngaji we terus paling dia tiap, tiap grup teh mohon maaf lahir dan batin gitu pasti gitu jika ada hutang pi hutang kalau meninggal itu tahu dan meninggal itu kan bukan urut kacang baya. ya ya meninggal dunia mungkin tidak ada yang tahu pas uh, apa pas malam uh, pas malam Ahad setelah saya ngisi di sini akhir bulan kemarin ya saya ngisi di sini kan setelah ngisi dari sini kemudian saya pas menjelang sholat saya buka Innalillahi wa inna wa ternyata ayah apa ayahnya temen saya orang sini rumahnya di sekelwa sini meninggal dunia dan ternyata ketika meninggal dunia tidak ada yang tahu maksudnya tidak ada yang tahu siapa yang akan meninggal duluan beliau punya anak 10 yang meninggal duluan anaknya lima karena beliau usianya 90 tahun lima bulan Jadi 90 tahun lima bulan anaknya sudah duluan meninggal lima orang, bapaknya meninggal apa, bapaknya meninggal dunia baru, ya kemarin akhir tahun di akhir apa, di akhir uh, Desember kemarin beliau meninggal dunia seperti itu kemudian yang berikutnya, Bapak bernama Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran ketiga dari hadis ini adalah keutamaan yang disebut dengan, dengan wakaf ya, keutamaan berwakaf tersebut, karena kenapa? karena disini disebutkan dalam ayat ini disebutkan, sodakotin jariah maka pahala orang sudah meninggal dunia akan terputus kecuali apa salah satunya adalah sodakoh jariyah dan sodakoh jariyah ilmu yang bermanfaat termasuk adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya kenapa ini adalah pekerjaan kita yang baik ketika di dunia ini harus jadi poinnya jadi pekerjaan yang kita lakukan di dunia kan semuanya apa sodakoh jariyah kira-kira sudah meninggal mungkin kita sodakoh jariyah wakaf ya nggak mungkin ya bisa saja, contohnya kalau kita anak kita bersodakwa atas nama kita kan boleh saya gini, orang tua kita sudah meninggal dunia, kita bersodakwa atas nama orang tua kan boleh nyalamun anak nasar oleh lamun teh kan boro-boro sodakwa atas nama orang tua, ge. doakan gak? Ke. He, ini kan mungkin saja kan, kemudian apa? yang kedua ilmu yang bermanfaat, itu apa? ketika di dunia kemudian adalah berikutnya anak soleh yang selantiasa mendoakan kedua orang tuanya inilah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-12 inna nahnu nuhil mauta. mautah wanaktubu maqaddamu wa'atharuhum, kata Allah semua sesungguhnya kami yang menghidupkan yang telah mati, kemudian wanaktubu ma wa wa'atharuhum dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan para mufasirin mengatakan jejak ini bisa jadi maknanya adalah jejak kita menuju ke tempat sholat, jadi setiap langkah kita itu akan menjadi catatan buat kita sebagian lagi mengatakan enggak kebaikan kita kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain termasuk adalah kalau kita sodako kan pahalanya terus akan akan mengalir buat buat kita semuanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya kaitan dengan apa dengan hadis atau pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini ketiga hal itu maksudnya sodako jariyah ilmu bermanfaat dan anak soleh mendoakan itu dapat saja dari satu orang jadi bisa saja kita mendapatkan pahala itu dari satu orang contohnya, orang yang berwakaf yang berilmu atau buku karangannya dimanfaatkan oleh orang lain serta mempunyai keturunan yang soleh dan menghadiahkan amal kebaikan untuknya kan bisa saja dia itu adalah orang, ya apa, orang yang berwakaf itu apa orang yang berwakaf ilmu atau buku karangannya dimanfaatkan oleh orang lain serta mempunyai keturunan yang soleh kan bisa jadi dia punya buku ilmu yang bermanfaat Kemudian buku itu bermanfaat kan? Kemudian dia wakafkan. Saya suka lihat di beberapa tempat gitu Ada penulis buku subhanallah, Pak. Penulis buku dia tidak pernah ngambil royalti sepeserpun pun. Jadi kata dia, buku saya ini saya wakafkan. Silakan yang mau cetak, cetak aja. Tapi asal jangan buat di bisniskah? Ya kan bisa saja seperti itu. Atau kan di zaman sekarang mungkin bisa pakai ebook ya. Bisa jadi pakai ebook ya, jadi nulis buku, kemudian bukunya di, dibentukan PDF, kemudian setelah itu bukunya diwakafkan, Kan bisa saja seperti itu. Makanya kebayang gitu ya, kayak Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka bu punya buku yang begitu banyak, dan mereka tidak pernah dapat royalti tanda petik kaitan dengan dunia. Setiap orang yang membaca dan dia bisa memanfaatkan ilmu itu berarti dia au ilmu yuntafa'u Kemudian dia pun berwakaf. Kenapa? Karena ilmu itu ya silakan siapa buku itu yang mau mencetak lain sebagainya, silakan saja. Dan seandainya ini kan makanya bisa terjadi dalam satu orang, kemudian dia pun memiliki keturunan yang yang baik. Subhanallah ini sungguh anugerah Allah yang maha luas kepada siapa? Kepada hamba-hambanya ketika ada orang yang memiliki seperti seperti ini. Kemudian di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelajaran berikutnya bisa kita ambil dari hadis ini Alima binul Al Jauzi mengatakan mereka yang menyadari bahwa dunia adalah arena perlombaan untuk menghasilkan segala kebaikan dan menyadari bahwa setiap kali merabatnya secara amal dan keilmu apa me, apa dan menyadari bahwa setiap kali martabatnya secara aman dan keilmuan naik Maka bertambah pula martabatnya di akhirat Akan berlomba dengan waktu dan tidak akan menyanyikan waktunya Sesaat pun serta tidak akan meninggalkan kebaikan yang mampu dilakukan Ini adalah seandainya setiap orang menyadari kaitan dengan bab dunia ini Makanya hadis ini disebutkan idamatab nu'ad Jadi pembahasannya adalah lebih kepada pembahasan Sodakotun jariah Itu hadis yang pertama sekarang kita bahas hadis yang kedua Hadis yang kedua ini memang Rada panjang hadisnya Hadisnya dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar berarti Anaknya Umar ibn al-Khattab Qala Asobah Umar ibn al-Khattab Ardhan ya. bi-Khaibar Umar ibn al-Khattab Ketika itu disebutnya Asobah Umar ibn al-Khattab Ardhan bi-Khaibar Umar ibn al-Khattab mempulayai tanah di Khaibar Jadi Khaibar ini sebuah perkampungan Ya, sebuah perkampungan yang jaraknya sekitar seribu mil maaf, eh, sekitar seratus mil dari kota Madinah nah, Umar Ibn Khattab itu pernah punya tanah yaitu beliau mendapatkan apa tanah di Khaybar maksudnya tanah ketika terjadi peperangan kan peperangan itu kan dapat gonima macam-macam maka salah satunya adalah mendapatkan tanah kemudian setelah itu faatan Nabiya s.a.w. yastamiruhu kemudian dia mendatangi Nabi salam untuk bermusyawarah mengenai tanah itu jadi pelajarannya bapak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala maka pentingnya kita selalu bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang berpengetahuan kenapa ketika kita bersapa ketika kita e, datang kepada mereka untuk meminta fatwa dari sebagainya tentu ini akan menjadi pelayan apa akan e, dibimbing terus untuk selalu melakukan kebaikan kan Rasul apa Umar punya tanah di Khaybar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, kira-kira tanah itu dikumahkeun, mungkin bahasa kitanya begitu. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar. Saya memiliki tanah di Khaybar. Lam usib malan qattun huwa anpasuin minhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dan aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga yang ada padaku dari tanah ini. Jadi tidak ada harta yang paling berharga kecuali tanah ini. Ini pelajarannya Bapak Ibu bahwa kalau ada manusia yang tertarik dengan dunia itu tidak salah. Makanya di sini menggunakan anfasu. Kenapa disebutkan anfasu? Kan kata umat Khattab saya kata apa? Lam usib malan kotun huwa anfasu indi minhu. Di sini disebutkan nafs anfasu. Dari kata nafsun jiwa. Kenapa dinamakan jiwa? Dari kata nafisun sesuatu yang sangat berharga. Dan di antara yang berharga kan ada harta, ada jiwa. Makanya kata Allah kalau disuruh untuk berjuang gimana? berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ini selalu diulang-ulang. Harta dan jiwa, harta dan jiwa pasti seperti itu. Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab tadi mengatakan, saya punya tanah, apa kira-kira yang saya lakukan? Qala habas tabiha. Kata Rasulullah, SAW, jika engkau mau, engkau dapat mewakafkan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya. Jadi, tanah itu adalah diwakafkan maka di sini bahasanya adalah habasta. Rasul mengatakan insyita habasta. Kata Rasul jika jika mau kamu wakafkan, bahasa kita begitu. Di sini pelajaran berharga dari kata-kata ini Bapak Ibu. Rasul tidak mengatakan insyita. Rasul tidak mengatakan ihbisha. Rasul tidak mengatakan wakafkanlah. Ini menunjukkan bahwa wakaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib karena kata Rasul insyita, jika kamu mau maka wakafkan tanah ini Rasul tidak mengatakan ihbisha bisa enggak kemudian Wata kemudian kamu sodakohkan biha dari harta tersebut kola kemudian Umar mengatakan apa Abdullah bin Umar mengatakan patasoddaqo biha Umar setelah mendengarkan itu maka Umar mensodakohkan harta tersebut kepada siapa pertama adalah alal filfuqoro'i kepada orang-orang fakir Syekh Uthaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam fatihi jalaliyah al ikrom syarah bulgumarom kata beliau yang dimaksud dengan al, apa yang disebut dengan al fukor adalah orang fakir di situ juga masuk miskin termasuk gori orang yang terlilit hutang kalau miskin itu adalah orang yang tidak punya penghasilan dan memang sulit untuk diberdayakan makanya orang seperti ini pasnya fakir itu adalah orang yang tidak punya harta fakir itu kemudian dan dia tidak bisa diberdayakan itu orang fakir. Sehingga orang seperti ini lebih pas dikasih ikan. Maksud dikasih ikan tuh maksudnya bukan dikasih ikan way, gitu ya. Dikasih makan apa di, dikasih yang sudah siap. Ya, siap saja atau sebagainya. Jadi kalau dikasih beras lah gitu ya. Nah, kalau miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup. Dan dia masih bisa diberdayakan. Nah, orang seperti ini jangan dikasih ikan, dikasih kailnya gitu ini adalah, jadi kalau ke fakir gak boleh, bukan gak boleh ya gak pas, kalau kepada fakir gitu ya, kita beri gerobak gitu kan, nah, nanti malah gerobaknya dijual gitu ya. nah, tapi kalau orang seperti ini kan tentu diberi, diberikan tadi ya, hal-hal yang kaitannya dengan apa dengan sesuatu yang mungkin bisa langsung di, disantap orang-orang seperti ini, kemudian termasuk al kata saya uthaimin, kemudian kata yang kedua adalah e, mohon maaf, patasoddaqo biha umar ya Kemudian Umar mensoadahkan. Kemudian An-Nahula Yuba Wa Maaf ada kelewat tadi. Jadi pertama adalah tidak boleh dijual pokoknya. makanya berarti harta Wakaf itu tanah Wakaf itu tidak boleh dijual. Yang kedua Walayyuroh itu tidak boleh diwariskan. Walayyuhabu dan tidak, bisa, tidak boleh dihadiahkan. Watasodakobiha Fil Furoh. Maka Umar mensoadahkan kepada para fakir miskin. Artinya berarti tidak boleh dijual. Nah ada pertanyaan, memang kalau dijual memang tidak boleh, termasuk diwariskan, termasuk dihibahkan nggak boleh. Contohnya si A punya sumur, sumur ini sudah dihibah, sudah diwakafkan kepada warga. Contohnya ya warga apa ini RW berapa 9 ya? RW berapa pak? RW 8 Nah berarti apa? Berarti tanah itu, sumur itu tidak boleh dijual, ya? Ya, tidak boleh dijual. Tapi bagaimana kalau seandainya ini sumur dah udah nggak digunakan di sini, bolehkah kita jual? Contohnya apa? Karena kayaknya lay, sekarang kebutuhannya bukan sumur, tapi yang lain. Dan sumur sudah tidak digunakan, contohnya. Bolehkah kita jual untuk kemaslahatan yang lain? Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh dijual, selama sumur itu masih bisa dipakai, maka tidak boleh dijual, walaupun untuk ada kemaslahatan yang lebih besar tapi sebagian mengatakan boleh ditukar guling, maksudnya tukar guling itu kan dijual tapi dipindahkan untuk kemaslahatan yang lebih sebagian ulama mengatakan boleh tapi kalau diwariskan tidak boleh termasuk juga dihibahkan tidak boleh Nah, kemudian yang kedua adalah setelah digunakan untuk fakir kemudian wafil kurba dan kerabat artinya boleh kita berwakaf kepada kerabat tapi mungkin juga harus jelas, jangan hanya ke kerabat saja kalau ke kerabat berarti nanti ya cuman sedak apa cuman apa cuman ya dapatnya pahalanya pun tidak banyak tadi disampaikan di awal maka itu tidak lazim kalau hanya kalau hanya kepada kerabat. Tapi di sini Umar mensodakokan kepada siapa? Kepada fuqara. Kemudian yang kedua adalah kepada kerabat. Kerabat siapa? Ya tentu ini kerabat Umar walaupun sebagian mengatakan kerabat Rasul. Yang ketiga wafir fir kepada hamba sahaya kaitan dengan fakir miskin jelas ada kalaballatu krimuna al yatim ala taamil miskin jelas ada ayat yang berbicara tentang itu kemudian kaitan dengan kerabat ya jelas Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada apa beribadah kepada Allah kemudian jangan musyrik kemudian berbuat baik kepada siapa kepada orang tua wabil wali ini isana kurba tentu kepada kerabat kemudian wafirrikob kepada orang hamba sahaya ini juga ada keutamaan kita memerdekakan hamba sahaya dan itu boleh memerdekakan hamba saya diambil dari harta wakaf kemudian berikutnya adalah wapisabilillah untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sabil kalau pisabilillah jelas orang berjuang di jalan Allah diberikan senjata al subay. nanti kita lihat di hadis berikutnya kemudian sabil dan hamba sahaya amun oh, maaf orang yang sedang bepergian ibnu sabil kan gitu. Orang yang bepergian kehabisan bekal itu namanya ibnu sabil. Kemudian wadhaif termasuk juga kepada tamu. Jadi ini berarti kan kalau ini kan lebih umum gitu ya. Ini Umar mensodakokan kepada orang kepada orang-orang yang sangat banyak ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manfaatnya lebih besar. Kemudian setelah itu kata Umar kata Abdullah bin Umar mengatakan la junaha ala waliha maka tidak ada dosa kepada walinya maksud wali di sini adalah tidak ada dosa bagi orang yang mengurus harta wakaf itu an kulamin habil ma'ruf dengan cara memakan yang baik jadi bahasa kitanya mungkin nadir ya, kalau wakaf itu kan ada yang diamanahkan untuk mengelola wakaf, maka dia boleh memakan dengan cara yang baik atau mungkin bisa juga dia digaji makanya saya baca tadi sebuah tulisan kaitan dengan ini, kaitan dengan bab wakaf ini jika dia orang kaya raya, ya tentu cukuplah dengan di gaji, ya. Tapi kalau dia orang miskin tentu mungkin boleh memakan dengan cara yang baik selama itu tidak tidak berlebihan. Intinya adalah di sini diperintahkan artinya bahwa boleh orang yang mengelola wakaf untuk apa? Untuk memakan dari hasil wakaf itu. Tapi mungkin bahasa kita di sini bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu batas kewajaran secara al -urf. Makanya tadi, seandainya begini, kalau saya contohnya ada si A, saya mau wakaf sesuatu ke si A, eh kamu jadi nadir wakaf ya, kamu yang mengelola wakaf, boleh tapi saya digaji, apa-apa. Boleh-boleh saja konteks seperti ini, dengan apa? Tadi boleh memakan tapi dengan cara yang baik ya, batas kewajaran secara urop seperti apa sih? Secara adat istiadat di kita seperti apa? Kenapa? Bukan amilin, beda kalau wakaf, kalau wakaf bukan amilin, namanya nadir wakaf. Kalau amilin beda ya? ambilkan konteksnya dengan dengan bab zakat kemudian berikutnya adalah boleh juga ya kita ngasih makan kepada teman dari harta wakaf tersebut selama bertuju apa tanpa bertujuan menjadikan sebagai hartanya ya maksudnya kalau ada teman gitu ya ya selama dengan cara yang baik lah intinya mah bahasanya adalah beda dengan zakat kalau zakat kan asrafnya jelas kalau ini kan tergantung niat dari awal buat siapa saja. Tapi di sini pengelola boleh memakan dengan cara yang yang baik. Muttafaqun oleh hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. wapi riwayatin lil Bukhari, menurut Imam Bukhari, ini kan tadi disebutkan tasaddaqo bi asliha, maka Abu Bakar, mohon maaf Umar, mohon maaf Umar mensedekahkan dengan apa? Wasdaqo bi ahliha, menyedekahkan tanah itu dengan syarat tidak apa? La yuba'u wa la yuhabu walakin yunfaqu samaruhu. Jadi bahasa sederhananya di sini Umar menginfakkan harta itu, mensodakokan harta tersebut tapi dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tapi diinfakkan hasilnya. Inilah bahasanya adalah disebut dengan dengan wakaf tersebut. Tapi beberapa martah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang tentu sangat banyak pelajaran bisa kita ambil dari dari hadis ini gitu ya bahwa di antara pihak penerima saluran hasil aset wakaf adalah disebutkan dalam hadis ini pertama adalah orang-orang fakir kemudian para kerabat yaitu saudara satu nasab atau saudara hasil perkawinan kalau fakir adalah termasuk orang-orang miskin kemudian berikutnya adalah para budak tepatnya untuk membantu merdeka atau menebus tawanan mungkin konteksnya adalah menebus tawanan kemudian pisabilillah maksudnya dia di sini adalah fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin seperti fasilitas dakwah jihad dan sebagainya nah, memang kalau kita pisabilillah kan zaman dulu lebih identik dengan berperang di jalan Allah tapi kalau di sini dengan cara apa salah satunya mungkin fasilitas-fasilitas kaitan dengan apa untuk yang bermanfaat buat kaum muslimin contohnya fasilitas dakwah, kan suka ada tuh wakaf kendaraan untuk kan suka ada ya, wakaf apa gitu ya, contohnya wakaf apa pak ya kalau nggak ada ya tinggal dihilangkan, tapi ini kan masih berlaku, ya. jadi kalau seandainya ada maka masih berlaku, termasuk kepada tamu, maksudnya adalah untuk menyambut tamu kewajiban menyambut tamu berlaku untuk satu hari, satu malam, sedangkan sunnahnya adalah selama tiga hari, tiga malam. Kalau lebih dari tiga hari tiga malam, ya itu mah manggawe gitunya. Bapak Ibu mau menjamunya silakan. Ya tentu kita juga kalau saudara memasawe gitu tidak tidak dijamu kaitan dengan dengan ini. Jadi Bapak Ibu kalau kaitan dengan wakaf ini tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diperjualbelikan. Tadi sebagian ulama mengatakan boleh diperjualbelikan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kaitannya konteksnya kalau ada kemaslahatan. Ya, bahasa kita mungkin tukar guling gitu ya. Contohnya, eh, ini masjid lebarnya cuma seribu meter, contohnya. Kemudian ada yang wakaf di tempat lain, 500 meter, contohnya. Nah, yang 500 meter itu kebetulan yang dekat masjid ini ada, ada yang dijual tanahnya gitu ya. Dan memang dari awal wakafnya umum untuk apapun gitu ya. Tapi kalau wakafnya khusus, nggak boleh dipindahkan. Contohnya wakaf ini untuk parkir miskin, kemudian dipindahkan ke masjid ya, nggak boleh kalau itu ya karena beda peruntukannya. Tapi sebenarnya wakafnya memang untuk masjid katanya. Silakanlah ke madkkm di mau diapain juga, maka boleh-boleh saja seandainya sebagian ulama mengatakan untuk kemaslahatan ketika ketika itu. Ini adalah kaitan dengan beberapa pelajaran bisa kita ambil dengan dengan bab e, apa? kaitan dengan bab e, wakaf ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang wakaf Umar bin Khattablah adalah orang yang pertama kali berwakaf dan yang beliau wakafkan apa? tanah. Karena tanah itu adalah benda yang diam tidak bergerak, walaupun mungkin maksud diam di sini adalah ya kalau mobil boleh nggak wakap mobil, boleh wakap mobil juga walaupun itu kan bergerak tapi maksudnya kan benda diam gitu ya, benda mati gitu beda dengan wakap air. Kalau air kan habis kalau mobil habis kan, ya habis mungkin dalam waktu sekian, tapi kalau air kan wakap air segini nggak mungkin, ya, tapi wakapnya cerita adalah wakap sumur dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan bab, dengan bab wakap ini seperti Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sampaikan tadi yang saya sampaikan. Perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa aset wakaf boleh diperjualbelikan dan ditarik kembali oleh pewakif kecuali jika hakim memutuskan seperti itu atau kecuali jika pewakaf sendiri menggantungkan pewakafannya dengan kematian. Contohnya, jika aku meninggal dunia, maka aku wakafkan rumah ini kepada si fulan. Dalam dua kasus terakhir disebut maka wakaf menjadi lazim, mengikat dan tidak ditarik kembali ini adalah sebagian ulama mengatakan seperti itu jadi abu Hanifah mengatakan wakaf boleh diperjual belikan dan boleh ditarik kembali oleh pewakaf ya. kecuali jika hakim memutuskan seperti itu atau kecuali jika pewakaf sendiri menggantungkan pewakafannya contohnya jika aku meninggal dunia maka aku wakafkan rumah ini kepada si fulan nanti kan berarti ada ini bab wasiat nanti mungkin kita bahas kaitan dengan wasiat kapan wasiat ini boleh tidak dijalankan salah satunya adalah orang yang diberikan wasiat meninggal dulu sebelum contohnya gini si A bilang, iya mobil jang si A eh, apa si B bilang, apa si A mana, apa? si A bilang, ini mobil buat si B ya kalau saya meninggal, ternyata si B meninggal duluan nah, dan wasiat ya, tidak bisa diwariskan begitu dia di si A meninggal oh, ini mah warisan, ya enggak, gitu. ini udah meninggal duluan kan, sebelum si A sementara para muridnya menentang pendapat Abu Hanifah di atas, Abu Yusuf mengatakan jika hadis Umar didengar oleh Abu Hanifah maka dia akan menarik kembali pendapatnya yang membolehkan penjualan aset wakaf Al-Qurtubi berpendapat penarikan kembali aset wakaf oleh pewakaf bertentangan dengan ijma, untuk itu tidak perlu dihiraukan. Imam Malik dan Imam Syafi'i im berpendapat akad wakaf adalah akad lazim, untuk itu mereka melarang penjualan aset wakaf seketika akan selesai dibuat. Pendapat ini berdasarkan kepada hukum hadis hanya saja ia tidak dapat dijual. Jadi ada kata-kata tidak dapat di Jual, sementara Imam Ahmad mengemukakan pendapat bahwa saat wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau diganti, kecuali jika tidak memberi manfaat lagi. Dalam kondisi ini, ia dapat diperjualbelikan dan diganti dengan yang lain. Ahmad berargumen dengan tindakan Umar saat mendengar bahwa Baitul Mal yang berada di Kufah rusak. Umar berkata kepada bin Nabi waqqas "Gubernur Kufah, pindahkan masjid yang ada di Tamarin Kufah, lalu buatlah Baitul Mal di kiblat masjid itu." Jadi, ini adalah konteksnya dalam kondisi kemah selatan, tentu dibolehkan tapi ibn Allah bagaimana tadi kalau kan tanah wajar gitu ya diwakafkan sumur gitu kan bentuknya itu bagaimana kalau benda-benda boleh nggak? ya benda yang tidak habis mah boleh salah satunya adalah dari Abu Hurairah bahasa Rasulullah SAW Umar ala sadaqah Umar pernah, maksudnya Rasul pernah memberikan kepada Umar zakat sadaqah ini dinamakan zakat hadisnya cukup panjang wa fihi pa'amma khalid paqadistahba di sini ada kan, waktu itu ada pembagian zakat. Salah satu yang dapat adalah Umar dan Khalid bin Walid. Maka Khalid, ketika itu beliau mengatakan, "Maka Khalid mewakafkan baju besinya, wa dan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi, Khalid bin Walid tidak mengambil harta tersebut, tapi diwakafkan. Bentuknya apa? Pakaian perang, kan? pakaian perang, kan tidak? Ya, tidak, tidak. Salah satunya, kalau sekarang mungkin wakaf mushaf, wakaf sajadah. Kan wakaf, karpet kan suka dibutuhkan tuh karpet atau mungkin lampu. Dari semacam itu kan benda-benda mati yang memang kita bisa merasakan manfaatnya. Dan walaupun ini mungkin akan ber, apa? ketika ininya sudah selesai udah gitu. Sudah habis ya sudah kaitan dengan ini kan ada batasnya. Tapi kalau tanah kan mungkin tidak tidak ada batasnya seperti itu. nah konteks sekarang mungkin Bapak Ibu Ramadhan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ada yang disebut dengan bahasa sekarang itu adalah ada yang disebut dengan wakaf produktif ya? ada yang disebut dengan wakaf, dengan wakaf produktif nah bagaimana ya kaitan dengan e, wakaf produktif itu ya kalau kita lihat dari hadis nabi tersebut maka wakaf itu biasanya pembangunan masjid, sumur gitu ya kemudian kendaraan dan sarana nah perkembangan wakaf modern adalah dulu wakaf tempat ibadah dan pemakaman. dulu kan zaman dulu mah biasanya wakafnya apa? masjid, tempat ibadah gitu ya kemudian sekarang wakaf sekolah dan rumah sakit akan datang ada yang disebut dengan wakaf produktif gimana wakaf produktif itu? kan kalau mesin jelas dipakai gitu ya kalau sekolah dipakai rumah sakit dipakai tapi ada wakaf produktif gimana wakaf produktif zaman sekarang contohnya pusat pemberlanjaan saya contohnya punya uang nih saya belikan hotel nih kan ini wakaf produktif kan namanya hotelnya tidak kita miliki gitu tapi contohnya saya nanam aset di situ kemudian hasilnya saya gunakan untuk untuk apa? untuk kemahsyalatan kaum muslimin ini yang sering disebut dengan uh, apa yang sering disebut dengan wakaf wakaf proyotif, sebagai penutup karena saudara dan isya wakaf itu ada ada rukunnya, pertama adalah orang berwakaf jadi pertama adalah al-wakif harus ada orang yang berwakaf yang kedua adalah ada yang mau kuf benda yang diwakafkan jadi ada orangnya, ada benda yang diwakafkan yang ketiga ada orang yang menerima wakaf atau tujuan wakaf yang disebut dengan al ali alih yang keempat ada yang disebut dengan lafat atau ikrar wakaf. Ya, jadi harus jelas bapak ibu ketika ini apakah ini wakaf atau sodakoh, gitu kan tentu akan akan berbeda walaupun wakaf itu bagian dari sodakoh cerita begini kalau mesin sedang pembangunan mesin saya sodakoh pembangunan mesin, ya itu juga maksudnya adalah wakaf gitu ya ini hanya istilah saja. tapi biasanya kalau konteksnya ini mau diapain gitu benda benda mati seperti ini mobil mau diapain gitu. Ya, saya wakafkan dan sebagainya maka ini adalah empat hal ini harus di harus dipenuhi tapi karena sudah ada isya mungkin saya cukupkan sekian insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, kaitan dengan uh, bab wakaf mungkin sedikit karena belum selesai kita bahas sedikit kaitan dengan bab wakaf khususnya adalah dengan undang-undang di kita bagaimana kaitan dengan wakaf terus tadi ada konteks sekarang ada yang disebut dengan wakaf produktif gitu ya mungkin bapak ibu yang pernah umrah atau haji pernah lihat di, masjidil, apa, di dekat masjidil haram atau masjid nabawi itu ada wakfun saya hotel besar, Pak. Di situ ada beberapa hotel. Di situ wakaf Raja Fulan. Ini kan bapak ibu bisa nginep di situ. Di hotel itu gratis, Kak. Bayar kan? Nginepnya. Tapi apa? Dari hasilnya, contohnya, ya, kok hotelnya dikelola secara profesional. Kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum Muslimin. Ini mungkin dalam konteks sekarang sering disebut dengan wakaf wakaf produktif ya tapi itu saja mungkin disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama hamdulillah alamin dan doakan jelis subhanakallah mbdika sudah la ilahi lantas al-perkawatu bulaik billahi pisa bilal haq walau maafiq alaqamitwariq nasru minullahu patung karib i dinisiratul mustaqim fastabik al-kharat salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, itu yang pertama yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya jelas Anibni Abbas tuh Sallallahu Alaihi Wasallam Saudah, uhu Abiyad saya gak usah artiin ya insyaallah ya oh artiin, baik ah, baik, terima kasih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 suci bendera panji nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi lahirahilallah Kagak NKRI dari mana? akbar wa illallah, illallah, illallah, illallah, wa wahai para mujahid bah, tidakkah hati kita sakit